kalau kita berkata terkait dengan directional research itu sifatnya mungkin kita lebih bermain ke data yang uh, data set yang mungkin lebih konkret. Contohnya Usability testing, kita pengen ngetes desainnya, kita juga bisa melakukan a eksperimen kita, kita bisa melihat pertama Sebenarnya, TeKma itu apa sih, teman-teman? Uh, Jadi TeKma itu sebenarnya adalah uh, interactive design tool gitu. Jadi TeKma tuh bisa buat apa aja. Enggak, enggak cuma yang buat. Yang pertama, kita harus empati sama si usernya. Jadi uh, kita harus tahu apa sih yang mereka rasakan di situasi yang seperti ini Terus to the point, uh, kasih tahu konteksnya apa Dan yang tadi pakai bahasa ya kemudian dinyuruhi sama usernya